Eh, aku punya tas gede lo. Mau enggak? Enggak. Ya. Tuh. Aku ya, tas gedean. <laughs> aku Aku juga sepedanya mini, dia tapi ngomongnya bajang kali. Oh, aku punya sepeda gede, tas gede, mau enggak? ya nanti kita kita beliin stiker Projen terus nanti tempelin jadi deh sepeda Projen tas Projen gitu aku itu mau warna-warna juga mau, aku juga mau sama dana nya juga terus maunya aku juga mau stiker sama, sama cek Ya, nanti dice sama ayah Warna apa maunya? Kak. Tuh. Maunya marah. Maunya marah-marah terus. Kak, bisnya, body bleed. Body bleed. Body bleed nggak ada ya nanti ya. dibeliin stikernya iya ya, ya. terus ya, apa lagi oh ya udah nanti kalau ayah udah punya duit dibeliin kan. butuh, ya, emang ayah bandel ya. yang bandel yang ngomong itu, ayah itu yang bandel. kamu dong kamu yang bandel dong kan. ngosok ayahnya tiap pulang kerja ditanyain begitu diomelobelin oh, begitu mati, nanti, nanti ay, ayah nggak mau pulang eh nggak mau Tidak pulang eh boleh kayak gitu. Tahu ya. tuh makan apa tuh tadi kok kayak gitu ya? yang makan, sih. Makan Ya udah, males ya udah. Gak nggak usah, gak usah berteman lagi. Ya udah, nanti boboknya sendiri, gak usah sama ayah, gak usah sama ibu. Ya udah, aku mau... sama, sama, sama. ya udah, sana beneran ya. Awas ntar kalau nyusul ke kamar aku, aku kunciin loh. Ya, ya, oh, begitu ya, iya. tuh tuh kayak gitu jelek banget tuh tuh tuh, Ih, malu nih sama teman-teman kok kayak gitu. Tuh ngumpet tuh teman-teman. Habisnya gak mau dibeliin sama sama HP. Jadi aku kerjain aja sekalian. Eh, Ibu tanya, "Laptop untuk apa? Kamu masih kecil." Untuk belajar online. <laughs> belajar online. Iya, aku punya. Eh, aku enggak punya pensuaran. Kamu aja belum sekolah, kenapa mau belajar oh, online? Iya, on kamu belum sekolah, kenapa mau belajar online? Sekolah udah belum? Ya abisnya. Aku pengen aja pura-pura aku mana, pura-pura aku dapetin satu woda. Ngomongnya. Pengen aja sekalian sama ibu sama kamu. Nah, Ngapain? apa, maksudnya? Pengen pura-pura aku nggak nggak punya tetap sama itu sama gak nah, kan emang kamu gak punya laptop sama gak punya hp oh, ibu punya, mbak punya, mas punya, ayah punya, kenapa <tuk tuk aja. tuk> kan kamu biasanya pinjem punya hape, ibu. Ma HP mati itu yang dua itu uh, um, udah mati bangun oh udah yaudah, nanti aku betulin, aku benerin, terus buat kamu apinya. kenapa nggak mau? nggak butuh hp yang mati kemarin. Pake. ya kan bisa dibetulin kan kamu belum sekolah jadi pakai api itu aja nanti aku betulin ya. terus Kau. terus dipasang stiker proyek ini lah. kok begitu sih jelek banget marah-marah jangan ditiru temen-temen ya. <laughs> kamu ya. kena fre karena ya ngeprank ayah sama ibunya marah marah